Halo Sobat Serbaguna, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang daun sirih, kandungannya dan manfaatnya juga cara penggunaannya Pohon sirih yang dalam bahasa latin Piper battle ini termasuk dalam keluarga Piperaceae, tumbuhan ini lebih sering digunakan bagian daunnya sebagai antiseptik alami Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain Sirih dikenal dalam masing-masing bahasa dengan nama yang khas, yaitu Suro, Jawa, Sireh, Melayu, Bido, Ternate, Bes, Bali, dan Amo, Ambon. Sebagai budaya, daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Sirih digunakan sebagai tanaman obat atau fitofarmaka, sangat berperan dalam kehidupan dan berbagai upacara adat rumpun Melayu. Di Indonesia terdapat beberapa spesies siri dari keluarga yang sama, ada sirih merah, siri hijau, sirih batang merah dan masih ada jenis sirih lainnya. Siri sangat kaya dengan kandungan zat berhasiat, seperti Minyak atsiri, sirih, hidroksikavichol, kavichol, betol lilpirokatecol, sineole, karayofilen, cadinene, estragol, terpenena, sesquiterpena, fenilpropana tanin, diastase gula pati vitamin C antioksidan flavonoid dan fenolik sirih dapat dijadikan minyak atsiri melalui teknik penyulingan minyak atsiri dari daun siri mengandung minyak terbang beti feol sesquiterpen pati diatase. Gula dan zat samak dan kol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Siri berhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun siri juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Biasanya untuk obat hidung berdarah atau disebut mimisan, dipakai dua lembar daun segar piper betle, dicuci, digulung kemudian dimasukkan ke dalam lubang hidung. Selain itu, kandungan bahan aktif fenol dan kafikol daun sirih hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama penghisap. Setelah mengetahui kandungan dalam daun sirih, inilah manfaat daun sirih untuk kesehatan. Manfaat daun sirih untuk kesehatan Menyehatkan saluran pencernaan Menjaga kesehatan mulut dan gigi Bersifat antibakteri Mencegah kanker Membantu penyembuhan luka Mengobati mimisan Mengobati radang prostat Mencegah malaria Membantu mengurangi depresi Sebagai obat batuk Cara menggunakan daun sirih Setidaknya ada empat cara menggunakan daun sirih agar didapat manfaatnya 1. Dikunyah Mengunyah selembar daun sirih setelah makan siang atau makan malam bisa bermanfaat menyehatkan saluran pencernaan Daun sirih mengandung berbagai senyawa baik yang bisa mencegah perut kembung dan mendorong kerja usus dalam menyerap berbagai vitamin dan mineral yang dibawa oleh makanan Mengunyah daun siri juga bisa digunakan untuk mengontrol asam lambung dan berat badan. 2. Ditumbuk untuk diambil cairannya Sebagian orang meremas-remas atau menumbuk daun siri hingga halus dan terbentuk pasta dengan sedikit cairan. Pasta ini akan diaplikasikan ke luka memar atau luka teriris dan membiarkannya selama beberapa menit. Daun siri bisa membantu meredakan rasa nyeri akibat luka trauma. 3. Direndam Tumbuk atau remas-remas daun sirih dan masukkan ke dalam air matang lalu rendamlah selama semalaman Paginya, saring dan minum airnya Air rendaman daun sirih bisa digunakan untuk mengobati konstipasi juga radang usus 4. Direbus Rebus 2 cangkir air bersih, masukkan daun sirih, kapulaga, cengkih dan kayu manis biarkan mendidih hingga airnya tersisa sekitar satu cangkir minum cairan ini dua kali dalam sehari untuk meredakan batuk dan berbagai gangguan pernapasan lainnya walaupun memiliki segudang khasiat yang baik bagi tubuh penggunaan daun siri secara berlebihan akan menimbulkan beberapa efek samping hal ini harus dihindari agar manfaat daun siri saja yang dirasakan melansir India Parenting Berikut efek samping daun siri bagi tubuh. 1. Dapat menyebabkan sariawan Pemakaian daun siri dapat menyebabkan masalah mulut seperti sariawan. Pada beberapa kasus, daun siri dan buah pinang yang dikunyah secara bersamaan ternyata dapat menyebabkan kerusakan DNA. Hal ini berdampak juga terhadap organ mulut lainnya. Untuk menghindari efek samping ini, Disarankan agar memakai daun siri pada waktu tertentu saja 2. Menimbulkan kecanduan Khususnya saat pemakaiannya dicampur tembakau Seperti diketahui, tembaku dalam bentuk rokok mengandung sejumlah zat yang berbahaya untuk tubuh Jika pemakaian daun siri dibarengi dengan tembakau, maka daun tersebut akan bersifat adiktif 3. Risiko masalah kesehatan lainnya dalam sejumlah studi dan beberapa penelitian yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ditemukan beberapa bukti yang cukup meyakinkan. Konsumsi campuran daun sirih dengan buah pinang memiliki efek samping untuk kesehatan, terutama pada ibu hamil. Penggunaan kedua bahan tersebut secara berlebihan, bisa meningkatkan risiko keguguran serta risiko cacat lahir bagi janin di dalam kandungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sebaiknya ibu hamil menggunakan daun siri dalam batas wajar. Sehingga manfaat daun siri dari kandungan di dalamnya seperti mineral, vitamin, dan serat dapat dirasakan tubuh. Komponen-komponen tersebut sangat penting serta dibutuhkan ibu hamil saat mengandung janin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat dan sukses selalu sobatku dimanapun berada.